Karena memiliki selamatan, Slametan Suran Slametan Suran adalah kalimatnya begini eling kelingan ngelingi. Mas manusia itu diciptakan oleh Allah Swt adalah dari syari-syari sarin beraktivitas di bumi nanti pulangnya ke bumi maka saya bersyukur kepada para leluhur para pejuang-pejuang kita. Para pahlawan-pahlawan kita yang telah apa, meninggali pengertian-pengertian yang banyak hikmahnya, yaitu sifat manusia, untuk diciptakan oleh Allah dari bumi. Lalu beraktivitas makan minum apa saja di bumi. lalu kembali ke bumi. Maka dari itu, kita adakan seperti ini. Ini syukuran bersyukur kepada para leluhur, pada perjuang-perjuang kita, pahlawan kita yang telah apa memberi amanah atau memberi pengertian kepada kita-kita sebagai umatnya. Ya, pesan mudah-mudahan semua pihak tahu visi dan misinya daripada acara ini. Misalnya... Jadi kan kelerusan, sarang kali, pengetan hari kemerdekaan. Ya. Mungkin harapan secara menyeluruhkan bangsa Indonesia ini ke atas nah, Harapan yang menyeluruh, nah. yang, itu, yang namanya kemerdekaan adalah kebebasan kita. Kita bersyukur dan saya harus mendokakan kepada pahlawan-pahlawan kita yang berjuang dunia di Medan peperangan supaya diberi keselamatan diberi jalan yang enak dosanya diapura oleh Allah dan ditempatkan tempat yang sesuai dengan amal perbuatannya sewaktu itu.